Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang semua hari ni Ri berkesempatan nak berkongsi Tentang pengalaman Puan Halida, Cikgu Halidah Dia punya perkongsian ni sangat hebat Dia antara cikgu yang dekat sekolah ni Ri rasa tak pernah marah Ah, tak pernah, jarang sangat nampak dimarah. Okey, jadi hari ni ah, Rina minta dia berkongsi sikit pasal Alora. Okey, boleh cikgu kenalkan diri dulu? InsyaAllah, uh, sebagaimana yang dia beritahu tadi Nama saya Halidah M. Kamsan uh, Apa lagi nak cakap? Umur uh, 57 tahun sekarang ni dan dah mengajar 35 tahun di sekolah di sepanjang perkhidmatan saya dan di sekolah ini 29 tahun saya berasal dari kampung Parit Tamsi, Rengit berempat. Okey. Lama betul dah Puan Lida ni rupanya mengajar. Okey. boleh reti macam mana Puan Lida boleh tahu pasal Seluar Alora ni? Okey, saya mendapat tahu daripada uh, Encik Asri sendirilah. Kerana sebenarnya sebelum ini pun saya tak tak kisah pun benda, -benda tu sangat. Uh, tapi bila dia kenalkan kepada saya dan saya memang ada sakit apa urat-urat uh, saraf. Saya diberitahu doktor ada sakit urat saraf di bahagian kaki saya teruklah. Nak berjalan pun susah dan memang sakit daripada pergelangan kaki kadang-kadang ke jari sampailah ke peha saya sakit. Okey. Dia ada masalah sakit urat saraf ya. Eh. Uh, okey. Sebelum uh, sebelum menggunakan Alora ni, apa rawatan ataupun itia cikgu uh, untuk masalah cikgu ni? Ya, saya biasanya urutlah. Ah uh, memerlukan bantuan urut daripada tukang urut dan kadang-kadang tak boleh tidur saya bila sakit, jadi anak-anak saya yang urut lah Bila lepas urut tu ma macam Saya boleh tidur ha, Tapi boleh katakan hampir Setiap masa bila saya sakit Memang kena urut dulu ha, Itulah okay. ha, Selama ni memang kerap berurut lah, ya? ha, okay. Okay, Apa yang cikgu rasa Setelah menggunakan seluar Allora ni ha, Alhamdulillah saya rasa saya baru guna Beberapa hari saja. saya punya Sakit urat saraf tu dah sangat kurang Saya tak perlu lagi diurut Uh, dah berapa bulan ni saya pakai sekarang ni Memang dah tak dah tak diurut lah Lebih kurang sebulan ni eh. Jadi saya memang anak-anak saya tak perlu Urut saya lah, bagian kaki saya macam dah Bebas lah, saya boleh berjalan Dengan lebih cepat lah Kalau dulu memang saya terhenti Nak naik tangga kat sekolah pun Saya memang berhenti kat tengah-tengah tu Menahan kaki saya sakit Menahan kekuatan tenaga saya lagi Tapi sekarang Alhamdulillah lah Nampaknya masalah tu hilang Tiba-tiba hilang itu Okey, masalah dia hilang ha, setelah dia pakai Alora ni. Ha, jadi selama ni kalau dia nak naik tangga tu memang setapak-setapak uh, sampai dia berhenti-berhenti. And then kali ni dia dah laju. Dah sebulan ni memang nampak ketara lah. Tadi Polri nampak dia punya jalan pun dah stabil sangat. <laughs> okay, uh, kat sini uh, Puan Alijah. Jadi kita kadang tengok apa ni ramai mungkin apa ni yang tengok kita punya live ni Okey, jadi Puan Halidah menyarankan ke ataupun ada apa-apa nasihat untuk orang yang di luar sana untuk mencuba seluar olora ni macam mana saya nak kata ya ramai orang kata seluar tu macam ada jodoh lah dengan kakak sebab tu kakak pakai seluar tu banyak perubahan yang baik maknanya sembuh lah Macam sembuhlah juga, ke arah sembuhlah kaki kakak ni Tapi uh, saya, uh, siapa nak mencuba tu Boleh lah, cubalah uh, Dan patuhilah segala yang disarankan di situ lah okay, uh, Pakainya lebih daripada 8 jam tu yang boleh tahu saya lah Menjaganya pun, gantung tu pun ada caranya Mencuci pun ada caranya, ikut je lah uh, Dan saya pun masih lagi ke arah kalau boleh nak cerdas, macam muda, saja <Asia> mudah mudahan. Mudah -mudahan, mudahan. itulah. Okey, okey. Uh, sampai di sini dulu perkongsian kita pada hari ini dan moga moga Cik Guhalida uh, akan lebih cepat sembuh daripada segala penyakit penyakitnya. Uh, kita ya, sama sama doakan ya. ya. ya uh, mudah mudahan dia uh, sakit saraf tu hilang lah. Uh, okey, uh, itu saja untuk hari ini oke okay, semoga kita yeah. berjumpa di lain waktu yeah. assalamualaikum